Dalam suka maupun duka Ku kan selalu berusaha Berikan yang terbaik bagimu Dan yang terbaik bagimu, aku ingin kembali. Pastikan selalu di sisiku.